Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan coba membuat wadah untuk rangkaian. Untuk merayakan Imlek, saya perlu wadah yang sesuai dengan tema, yaitu Imlek. Tapi saya tidak punya wadah untuk Imlek. Maka dari itu saya berpikir bagaimana ya caranya untuk membuat wadah yang cocok dengan Imlek. Yaitu, saya punya kertas ampau, ya, gambarnya anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu, saya pikir itu kalau dipakai untuk wadah, pasti lucu. Nah, ini dia yang sudah jadi. Ini wadahnya, wadah ini itu dari karton, ya. Kartonnya juga karton bekas, ya. Kita bikin segi empat seperti ini, yang ukurannya cocok dengan wadah ini, wadah bekas packaging makanannya. Jadi nanti kita masukin ke dalamnya seperti ini. Nah. Jadi wadahnya ini saya bungkus dengan kertas karton lalu saya tempel dengan amplop ampau. Nantinya akan dipakai untuk rangkaian. Kita lihat bagaimana cara buatnya ya. Sekarang kita mau buat fast untuk imlek dari kertas karton. Kertas karton yang dibikin bentuk segi empat ini, ini karton bekas ya. Hanya dilipat dibentuk segi empat aja, lalu dikasih wadah ini. Nanti ini akan ditaruh ini, wadah bekas eh, makanan. Yang kita isi batu, lalu kita isi foam. Nanti kita taruh seperti ini. Nah, ini yang udah jadi, ya. Ini nanti akan sepasang yang perempuan dan yang laki-laki. Nah, lucu kan? Ya, sekarang kita coba buat. Ini udah saya kasih uh, double tape, ya, di sini dan di belakang. Kartonnya ini tidak terlalu tebal ya, ini bukan karton ya. Nah, kita akan taruh seperti ini di sini. Nanti akan kita taruhnya di depan. Seperti ini. Kita mulai lemnya dari sini dulu. Kita rapikan dulu. Kita cari yang cocok oh, muatnya bagaimana. Nah, kira-kira ini adanya nanti di sini. Oke. Okay. Kita buka. Double tape nya Oke. Okay. Satu dulu ya Satu dulu Kita rapikan sama bawah Seperti ini Ya Nanti ini Seperti ini aja Gampang sekali Sangat mudah. Oke. Okay. Kita rapikan. Kenceng di depan. Lalu ini kita lipat. Iya. Jadi deh. Nah. Ini supaya permukaan ini kartonnya ketutupan bagus. Kita harus tutupin, ini kita ikutin jejaknya, sudutnya, karena nanti akan digunting. Nah, oke. Okay. Lalu kita potong. Kita potong pas di permukaan karton. Ya, kita potong seperti ini. Kita lipat Kita lipat Ini dulu boleh Yang kecil, nah kita lipat begini Ini kita lipat lagi Semuanya Empat sisinya kita lipat Supaya kartonnya yang jelek ini Bisa tertutup, tercover Ya kalau nggak dia Jelek kan seperti ini Seperti ini Bagian ini kalau mau dilem boleh Supaya dia nggak ngangkat Yang kecil itu Sedikit aja Kita kasih double tape di disini Jadi sangat mudah sekali ide ini bisa dibikin macem-macem ya. Sekarang kan hanya pakai kertas amplop angpau, tapi pakai kertas yang motif-motif cantik juga bisa bagus. Ya, ya, kita arahkan ke dalam. Oke, okay. jadi, nah di sini kita tutup dengan kertas angpau kita, karena di sininya jelek kita harus tutup begini, ya. Jadi ini kita potong dulu, kita gunting. Ya, apa ya di ini cak bagus. Nah, nah. jadi jadi kita kasih double tape lagi di bawah sini kita kasih double tape nya di bawah seperti ini kemudian di samping di atas juga supaya dia nggak lepas ya bagian atas juga kita taruh kemudian di tengah sini kita pasang juga double tape-nya seperti ini ya satu lagi di sini. Oke. Okay. Kita mulai dulu dari yang bagian bawah. Bagian tengah. Oke. Okay. Lalu kertasnya Oh, yang sini pinggirnya kelebaran, kita boleh buang ya. Kita gunting dulu. Sedikit. Supaya nggak tebal. Nah. Kita lem. Kita taruh di sini. Iya. Terus ke atasnya. Oke. Okay. tas ini kan jelek, kita harus tutup, kita buka, iya, kita tutup ke dalam, ke dalamnya ini supaya nggak terbuka-terbuka kita boleh kasih sedikit, sini, iya. oke kita lipat ke dalam, jadi wadah kita wadah dari karton yang kita tempel amplop angpau. lalu nanti kita taruh ini taruh ini nah sudah selesai sepasang seperti ini cantik bukan? Jadi, nanti ini dipakai untuk wadah rangkaian Imlek. Ya, ikuti terus video saya. Bagaimana hasil rangkaiannya nanti? Kita lihat. Terima kasih.